Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba memperbaiki blender, blender abal-abal yang terbuat dari aluminium yang murah muria, tapi kita update menjadi original untuk dinamo blendernya. Blender ini terbuat dari aluminium ya. Seperti ini bisa dilihat karena blender ini merek abal-abal yang tidak berkualitas, ya. dia terbuat dari aluminium. Oke kita akan memberi caranya biar pada bagian sepul original tembaga ya. Oke bisa dilihat untuk rekan-rekan. Caranya membuka ya, membuka pada bagian dinamo vel atau gulungan samping ya, bisa menggunakan gerinda seperti ini untuk rekan-rekan para pemula. Ini ya, gini, enak Terus, dia Aku berpanggil. Oke, okay, untuk gerakan-gerakan setelah kita bersihkan ya pada bagian rel, kita dapat menggulung menggunakan 030, 35, atau 25 ya, 25, 025, 030, atau 035, kita menggunakan 030 untuk diameter dan untuk jumlah ya jumlah gulungan kita gulung 360 oke okay, kita lakukan penggulungan seperti ini nanti kita bisa untuk memasang kita gulung dua-duanya ya untuk rekan-rekan setelah 360 kita dapat memasang di bagian filenya, untuk rekan-rekan bisa dilihat untuk cara pemasangannya mudah sekali, ya. Untuk rekan-rekan, oke. Okay? <tik> Oke, okay, untuk rekan-rekan kita tinggal merapikan pada bagian sepulnya, tinggal menggulung satunya lagi nanti ya. Kita samakan untuk diameter dan untuk jumlah juga kita samakan karena untuk blender abal-abal ya biasanya jumlahnya 360. Oke, okay, kita tinggal merapikan dan kita ikat nanti dan kita gulung kembali yang untuk yang satunya ya. Baik. Berarti ini. aku tidak itu. I'm not Bye. itu tren paling kendo ngerti, ya nah ini, ini putarannya ini, nanti kalau putarannya ini bisa kencang langsung muter kencang ya, muter yang benar begini. Ini muternya. kalau dikendor ya, ya, Atau kamu ingetin lah, muter muter yang bener itu. Nah, kan Oke ah, ya. eh, ya, nah. ya. okay, untuk rekan-rekan kita akan mencoba untuk mesin blender ini. Setelah kita gulung, kita akan mencoba pada bagian dinamo, pada angker atau blender ini. Oke, okay. sangat sempurna untuk rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang ingin menjaga menggulung sendiri ya bisa melihat video kami atau bisa melihat video sebelum-sebelumnya banyak sekali ya untuk cara penggulungan pada mesin blender oh iya videonya sampai sini dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita lanjutkan di trik lain dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng ya biar kanal kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain untuk rekan-rekan Terima kasih untuk kedatangan yang sudah mengikuti dan melihat video kami.